Um, Industri agriculture Indonesia menyumbang 14,5% dari Indonesia manufacturing sector yang artinya kita bisa explore lebih besar lagi dengan teknologi IOF atau Internet of Food and Farm. Here we introduce Circle of Data Leaders, an exclusive connecting event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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uh, perkenalkan nama saya Yudira hadian uh, Salam hormat dan salam kenal untuk teman-teman semua. Saya biasa dipanggil Yudra. Saat ini saya berdomisili di Jerman, di kota Düsseldorf, tepatnya. Um, ya seperti yang tadi dibilang Mbak Talita saya membuat startup di Jerman tuh sejak 2017. Um, namanya Tech Bros. Um, ya, Alhamdulillah, saat ini kita sudah menjadi small enterprise dengan lima orang karyawan. Um, Bisnis case kita itu lebih ke arah uh, research and development di bidang uh, 5G, AI, dan IoT. Yang saat ini juga kita bekerja sama dengan ICRA untuk mengadakan pelatihan AI dan data science untuk uh, European market. Mudah-mudahan kerjasamanya kita berjalan baik dan lancar, ya. Amin. Dan juga saya terima kasih sebanyak-banyaknya buat ikra telah mengundang saya untuk berpartisipasi di acara ini. Saya ingin sedikit mengupas um, mengenai um, Internet of Food and Farm atau yang biasa disingkat IOF, uh, saat ini digunakan di Eropa dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things untuk bidang pertanian dan peternakan. Jadi targetnya itu adalah lebih ke arah uh, mewujudkan precision analitik untuk mengambil langkah penting menuju rantai nilai pangan yang lebih berkelanjutan jadi dengan bantuan teknologi ini diharapkan bisa mengurangi pestisida, produk pertanian lebih baik dan harganya lebih terjangkau dan nantinya uh, secara khusus bisa mendukung uh, keamanan dan ketahanan pangan sendiri uh, next slide please ya yeah. jadi um, kenapa um, Agrikultur di Indonesia itu cocok untuk diaplikasikan IOF. Jadi um, di sini kita secara holistic approach aja, bisa kita jabarkan. Lahan pertanian di Indonesia itu dilaporkan sebesar 31,46 persen tahun 2016. Ini artinya lahan yang bisa ditanami, harabel. Dan juga uh, tadi di uh, session yang pertama Pak Irfan Wahid memaparkan bagaimana aqua agriculture itu juga bisa diutilisasi. Jadi ini Potensialnya enggak hanya di lahan pertanian, tapi juga di um, aqua-agriculture. Um, Industri agriculture Indonesia menyumbang 14,5% dari Indonesia manufacturing sector, yang artinya kita bisa explore lebih besar lagi dengan teknologi IOF atau Internet of Food and Farm. Uh, ketahanan pangan juga menjadi major issue karena akan berkembang menjadi kritikal ke depannya diakibatkan pertumbuhan populasi. Indonesia juga penyuplai terbesar minyak kelapa sawit, cengkeh, dan kayu manis. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, diharapkan bisa menjadi juga penyuplai terbesar komoditas lainnya. Automation dan IoT sudah menjadi suatu revolusi di mana semua sektor, khususnya dari presisi data collection dan juga predictive analytics. Dan juga banyak sekarang pabrik-pabrik atau pengolahan makanan, Um, yang beralih dari sistem analog ke digital, dan bahkan mereka juga sudah menggunakan AI teknologi seperti AI, contohnya. Next slide please. Ya, yeah, um, jadi ini uh, smart farming and food, um, itu ada di bagi empat bagian, smart agri logistik, jadi lebih ke arah uh, bagaimana caranya logistik utama uh, kita bisa menghandle dinamika dan ketidakpastian yang tinggi dalam supply and demand khususnya dari supply chain sendiri itu dari hulu ke hilir jadi kita bisa diharapkan dengan teknologi ini memonitor dan memprediksi agri food supply chainnya dari hulu ke hilir yang kedua smart farming teknologi pertanian dan peternakan di Indonesia saya kira mempunyai potensial yang besar untuk dihubungkan ke internet um, dan diproses menggunakan AI yang nantinya data analytics bisa kita dapatkan untuk hasil pertanian dan peternakan yang lebih baik dan terjangkau um, Smart food processing ya ini lebih ke arah pengolahan makanannya jadi pabrik-pabrik sekarang sudah khususnya di Eropa banyak yang menggunakan teknologi IoT dan AI di mana mereka bertransform dari centralized menuju decentralized konsep dengan teknologi ini mereka menjadi suatu cyber-physical system dengan embedded intelligence system dan local data processing yang mana mesin-mesin produksinya itu saling berkomunikasi dua arah tanpa human interaction 24-7 Smart food awareness eh, ini juga teknologi ini diharapkan akan meningkatkan trustnya customer kepada makanan hasil produksi dan pemrosesannya seperti apa jadi menjadi lebih transparan khususnya di proses safety and quality produk jadi ibaratkan kita memfasilitasi komunikasi antara end-user, um, retailers, dan um, produsen seperti penani dan peternak dan ini akan merangsang bisnis agrikultur menjadi lebih um, menarik gitu. Uh, ini uh, impactnya dari Internet of water and Farming itu, jadi tadi sudah disebutkan sama beberapa speaker mengenai Precision Agriculture. Jadi itu adalah turunan dari Smart Farming, di mana um, Smart Farming itu menjadi suatu Smart Web gitu ya, yang dapat dioperasikan atau interoperable. Jadi yang artinya antar sistem akan saling berkomunikasi dua arah selama 24 jam tanpa ada human interaction. Um, terus yang kedua food safety and quality jadi sistem pemrosesannya akan berubah dari defensive reactive approach menjadi proactive approach jadi dalam artian rantai makanan akan mudah dikontrol dan di track based on real-time information jadi uh, kita juga butuh banyak sensor yang kita pakai dan kita latih sistemnya menjadi lebih pintar jadi lebih realistis dan lebih efisien dalam proses produksi consumer food awareness uh, teknologi ini akan mendevelop fully on customer centric approach yang akan mengkomunikasikan antara IOT device dan data analytics jadi dari faktor kepuasan konsumen itu uh, IUF akan mencoba mendekopling atau mendesintegrasi antara jalur fisik dan informasi jadi um, dari aspek uh, pertanian dan peternakan supply operation sampai uh, kita gitu yang uh, menggunakan apa hasil produksinya itu bisa dimonitor tracking dan dikontrol jadi eh, dapat dioptimasi juga secara remote dan real-time tracking and tracing ya ini sudah pasti karena semuanya akan didetek menggunakan IOT internet yang dimana dia diharapkan ini juga menimbulkan awareness ke provider-provider internet Agar dapat menjangkau sampai ke daerah pedesaan yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu padat penduduknya, tapi ada industri di situ yang bisa dirangsang menggunakan connectivity, um, terus processing and manufacturing. Jadi, ini lebih ke arah um, smart manufacturing dan processing yang akan lebih meningkatkan transformasi dari sistem agile control di mana fungsi-fungsi dari mesin-mesin produksi itu bisa dikontrol oleh petani dari jarak jauh misalkan dan bisa juga menimbulkan kayak semacam uh, decision yang lebih akurat mengenai hasil panen mereka Data driven farming, ya ini uh, dari diharapkan dari uh, apa, visualisasi data yang akan dikolek dari IoT-IoT atau sensor-sensor device yang ada di lapangan kita akan lebih memiliki uh, insight lebih banyak lagi mengenai bagaimana sih um, menuju ketahanan pangan dan keamanan pangan mungkin bisa dibilang sampai 10 atau 20 tahun kemudian gitu jadi lebih secure karena kita bisa memprediksi based on Um, daily uh, behavior from the data itself. Ya, ini contoh best practice use case yang diimplementasikan di Eropa. Jadi uh, digital ecosystem utilization ini adalah yang mengimplementasikan dari teknologi hulu ke hilir menggunakan teknologi IoT yang diimplementasikan di Cyprus, Slovenia dan Greek atau Yunani. Jadi dari sisi petani Um, mereka menyediakan 25 device di daerah-daerah pedesaan atau pertanian yang mensuplai data yang namanya itu IoT Enable Irrigation. Jadi dari tanaman ke petani bahkan sampai ke uh, pemakai apa, apa yang makan hasil pertanian tersebut. Jadi mereka tahu kualitasnya seperti apa. Gitu. Impact-nya adalah terhadap environment efisiensi tidak perlu kunjungan langsung ke lahan pertanian berkurang sampai 20% pengurangan penggunaan pestisida sampai dengan rasio 5-10 persen mengurangi penggunaan air dengan rasio 5-10 persen dan yang paling penting adalah mengurangi cost production dari petani tersebut sampai dengan 10 uh, 10 persen jadi ini um, impact-nya juga ada juga terhadap sosial yaitu mengimprove uh, penyerapan teknologi IoT terhadap end user. Jadi end user itu lebih um, aware kalau pemrosesan dan supply chain itu secara real time gitu. Ya uh, ini berikutnya adalah um, dari sisi uh, anggur atau wine karena di Eropa itu uh, mereka sangat uh, gemar minum anggur ya khususnya dari Italia dan Brancis jadi objektifnya adalah untuk mensecure supply chain dari pabrik atau gudang ke customer mereka atau ke retailers jadi biasanya anggur itu kan sangat sensitif terhadap suhu dan kelembapan uh, saya bukan ahlinya ini hanya berdasarkan report mereka jadi mereka itu uh, concern ke storage dan shipping jadi resultnya itu lebih apa ya mereka mengharapkan uh, quality produk yang mereka deliver ke supplier atau ke distributor atau ke end user itu lebih um, uh, quality shape gitu kan lebih-lebih-lebih excellence gitu. jadi impact-nya terhadap ekonomi juga um, apa lebih meningkatkan customer um, satisfaction ya ini adalah salah satu use case yang kita develop sekarang di Eropa uh, namanya Onkelmo jadi uh, ini juga apa ya saat ini kita juga berusaha untuk mendapatkan funding dari pemerintah Eropa, sorry Jerman, kita bekerja sama dengan universitas. Ini menggunakan um, teknologi terbaru, deep learning dan computer vision, jadi bisa dilihat di gambar. Um, kita juga sekarang uh, sedang dalam tahap iterasi kedua, istilahnya seperti itu. Jadi um, kita mulai develop ini dari 2018, jadi uh, kita terus uh, riset. Dan saat ini kita juga sedang berusaha mendapatkan uh, funding untuk keperluan riset selanjutnya. Um, ini juga menarik perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pertanian dari negara bagian Nordrhein Westfalia atau NRW di Jerman, di mana tempat saya tinggal sekarang. Jadi hari Jumat besok tuh kita akan presentasi ke beliau ke namanya uh, Bapak Peter Hedlich ya jadi um, beliau itu adalah project manager dari ketahanan pangan digital jadi di sini mereka lebih uh, lebih apa ya lebih aware kalau teknologi itu bisa diutilisasi um, jadi ya di sini kita memperkirakan berat badan sapi hanya dengan menggunakan image recognition atau object detection jadi dari situ kita menggunakan formula dari uh, Teknik pengukuran sapi tanpa menggunakan weight scale yang sudah umum digunakan oleh para peternak. Di sini kita cuma hanya menggunakan image dan deep learning sendiri. Jadi tanpa harus mendekati sapi, tanpa harus mengukur berat badan sapi manuali, kita sudah bisa mengutilisasi atau melatih mesin itu menjadi lebih pintar untuk mendeteksi. Dan nantinya kita juga pengen uh, riset mengenai food consumption dan health and estrus detection. Jadi hanya menggunakan uh, computer vision atau hanya object detection ya itu aja mungkin dari saya um, terima kasih uh, waktunya kurang lebihnya kalau ada kurangnya mohon maaf dan silahkan bila ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi tadi disebutkan mas yudi bahwa uh, kita ini di indonesia akan sudah ada urgensi ya untuk menerapkan uh, teknologi uh, untuk agriculture culture dan juga aquaculture. Nah, kalau dilihat dari kisah-kisah uh, yang dipaparkan oleh Mas Yudi, bagaimana penerapannya di Eropa, kira-kira ada nggak sih, Mas, perbedaan teknologi atau ap hal apa yang mesti kita perhatikan apabila kita pengen uh, mencontoh yang telah dilakukan di Eropa untuk diimplementasikan di sini, di Indonesia? Ya, yeah, um, makasih, Mbak. Pertanyaannya bagus banget jadi uh, Internet of Food and Farming itu sebenarnya itu bukan hanya sebuah visi yang belum sempurna ya tapi um, sebenarnya itu hanya sebuah rangsangan gitu kan vitamin kalau connectivity itu sebenarnya juga bisa di um, seperti tadi yang Mas Fajar bilang kan menggunakan IoT di dalam air itu kan juga membutuhkan konektiviti yang gimana caranya IOT device itu bisa kirim data ke cloud gitu kan jadi Sebenarnya yang saya lebih tekankan ke sini itu adalah jalur penelitian, Mbak. Jadi pengembangan teknologinya sendiri dan yang paling penting itu adalah inovasi. Tadi Mas Raja Wali juga sudah mention sebenarnya di Indonesia itu laboratoriumnya di mana-mana gitu kan, dibanding di Eropa. Jadi um, memang kita tuh harus turun ke lapangan gitu ya. Jadi kita hanya tidak tidak hanya sebagai pengamat atau observer tapi juga sebagai pelaku. Kita bisa mulai memahami gimana caranya padi ditanam, pisang itu tumbuh, atau bahkan gimana caranya petani itu ketika hasil panen itu dikirimkan ke pabrik dan diolah dan dijual ke retailer. Jadi kita lebih memahami konsep konsep pertanian dan peternakan itu sendiri. Jadi lebih ke arah um, produsen dan customer centric innovation gitu ya Mbak. Jadi eh, pada akhirnya adalah is not about the tools, but the man behind the tools gitu kan jadi contohnya kenapa saya memulai dengan use case sapi Jadi kita tuh mulai gimana caranya mendeteksi ekstrus sapi dan siap untuk diinseminasi karena ada juga eh, apa profit loss dari para peternak ketika mereka eh, kehilangan sapinya misalkan eh, sapinya tuh untuk siap diinseminasi eh, mereka tuh eh, usually based on mutual feeling gitu kan jadi antara sapi dan peternaknya sendiri gitu jadi disitulah kita melihat tantangan kalau teknologi itu bisa diaplikasikan untuk membantu mereka um, how to get more how to get more profit and also how to get uh, make the products itself better jadi uh, kita riset ke lapangan, kita uji-coba, prototyping, dan kita kawitkan dengan teknologi yang waktu itu kita mulai dari 2018 dengan teknologi IoT gitu kan, sama seperti Abano. Dan Di situ kita juga terus berinovasi sampai sekarang, jadi kita sekarang tuh lebih menggunakan computer vision karena uh, ada keterbatasan dari si IoT itu uh, dari jumlah quantity, jadi ketika satu pertenangkan itu ada 1000 sapi itu kita tidak mungkin memasangkan seribu IOT gitu kan, Mbak. jadi kita mencoba berinovasi dengan menggunakan komputer apa kamera gitu kan jadi ini adalah mungkin bisa dibilang komitmen dari kita khususnya sebagai startup ya untuk terus uh, berkontribusi um, menuju ketahanan pangan Uh, khususnya di bidang dairy and meat atau susu dan daging samping jadi I call it continuously commitment for new generation seperti itu Mbak